sekarang ada already... di kamboja hmm. sudah 30 hari di kamboja belum pulang pulang masih liburan iya mbak bentar ya Hai. Hai. itu orang cina Cina keturunan Indonesia. saya ya yang bagus, oke, okay. bavin, nggak, ngaca ke dia, nih, betul, yeah. Yeah, Ketahuan dia sama pacarnya. Kalau yang masih jomblo datang ke sini Ini karena sudah petang, loh